Saja boleh <im> Makin pasti suatu saat Kau akan mengerti Kau akan mencintaiku Dan tahu kau boleh Kamu-kamu mengerti Kau akan mencintaiku Dan sayangku Ku janjikan aku